Hai, selamat datang di channel E-Project. Di video kali ini gue akan membahas permainan yang lagi viral yaitu Lato-Lato kini banyak digandrungi dan dimainkan berbagai kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa di Indonesia. Hampir di setiap daerah permainan yang mengeluarkan suara, tek-tek-tek, itu dimainkan dan menghiasi media sosial. Meski kini tengah menjadi tren di Indonesia, namun ternyata permainan itu sudah dimainkan sejak periode 1960-an. Permainan tersebut cukup sederhana. Yakni dengan menggoyangkan dua bola yang diikat dengan tali supaya saling berbenturan. Dilansir dari Quartz, permainan Lato-Lato berasal dari Amerika Serikat. Di negara asalnya permainan tersebut bernama Clackers, Click Clacks, atau Knockers, pada awal 70-an ratusan pembuat mainan telah menjual jutaan Clackers di seluruh dunia. Pada periode itu, kleker sangat populer sehingga permainan itu menjangkau penduduk sebuah provinsi kecil di Italia Utara bernama Calcinatello. Di wilayah yang mempunyai populasi 12.832 jiwa tersebut pernah diadakan kompetisi tahunan untuk penggemar Clackers. Clackers memiliki desain yang mirip dengan Boleadoras, Senjata pilihan untuk gaucho, atau koboy ala Argentina yang mencoba menangkap hewan bernama guanaco. Awalnya clackers terbuat dari kayu atau logam. Kemudian setelah itu dibuat dari temperat gelas. Namun serpihan pecahan dari bahan temperat gelas dianggap berbahaya bagi orang yang memainkannya. Pada 1966, Food and Drug Administration Lembaga yang awalnya juga mengatur keamanan mainan di Amerika Serikat juga sempat mengeluarkan peringatan terkait bahaya Clackers. Clackers dilarang karena dianggap mengandung bahan kimia maupun radioaktif serta mudah terbakar. Tiga tahun kemudian, kewenangan tersebut diperluas. Yakni dengan melarang penjualan mainan Kleckers di pasaran. Permainan yang awalnya dipasarkan sebagai cara untuk mengajari anak-anak koordinasi tangan dan mata itu bisa menjadi proyektil, sehingga dikeluarkan peringatan untuk mencegah kebutaan. Kendati dilarang di Amerika Serikat. Namun kepopuleran permainan itu telah merambah ke seluruh dunia. Jika sebelumnya dibuat dari temperat gelas, seiring berjalannya zaman Clackers dibuat dari bahan plastik polimer yang dianggap lebih aman. Di Indonesia Clackers mulai populer pada 1990-an dengan nama tek, tek Kini, permainan itu kembali menjadi tren dengan nama Lato-Lato. Lato-lato berasal dari bahasa suku Bugis. Lato-lato disinyalir berasal dari kata kajau kajao artinya nenek-nenek. Kata tersebut akhirnya berubah pengucapan menjadi kato-kato dan kemudian lato-lato. Nah itulah sedikit informasi yang dapat saya bagikan. Terima kasih sudah sempat mampir ke channel ini.